Weton, ojo oh, disebut kilene, konjoyanya 1 kilene, ikut senggarai Itu semua kan hasil ijtihad tadi Irfan mengatakan tuh hasil riset Hasil riset di Titani, uang Joy kon, Elmu Titem, di Titani, anggar uang Lai Reiki kok ngeneo Anggar uang Lai Reiki kok ngeneo Anggar rona uang roto bungko ikut, memang ndanek, uang Ojo ondo oh, kon Jebol kan, kok? Misalnya, ini ya. Ikut di titian nih, kalau uang Jawa biar, kalau umpama, berabad-abad nih, dan ini sampai akhirnya punya resume resumo Kesimpulan-kesimpulan, perjodohan-perjodohan, itu semua benar atau tidak? Benar itu sama dengan tafsir. Saya benar itu Quran ya, tafsirnya, Gorong Keharuan ya. Kalau dry, primbon. Och, primbon dituntut kebenarannya seperti kebenaran Quran. Meskipun hasil buku sejarah para ahli. Akademis, Profesor, Dokter, itu juga sama dengan Primbon posisi ini. Podok gurunggaruan benderi kok enak. Dokter ya, podok harus dukun, podok gak gurunggaruan benderi lagu enak. Nek. Dukun mesti salah, dokter mesti bener. Wong dokter ngobati wong kesleo gak iso. Hahaha. Jajal kesleo terus, kecerdik, kecerdik. Enak dokter, siapa no, kira-kira? Kecerdik kok tiga pil kececut ya dikenek nengeneng ini nenek belum rotok pokoknya iya ceklok no kan gitu jadi semua posisinya sama selain Allah Rasulullah semua belum tentu benar belum tentu salah jadi ojo ngomong ke nenek, ini kan kata untuk merendahkan orang Jawa. Nek ditakoni kelenek, kue apa ya gak lu. Masa anak wong jarang tepang mangan pari di serik-serik no di kelenek kelenek no. Kau neng ngeluk jarang kepang mangan pari mangan bling iu konggawa sego bungkus jai gurung mangan sampai beleng-beleng di tangan gak ngikai sego malah nudo-nudo nah itu hasil jitian ndak apa-apa cuman kamu punya ilmu berikutnya mas menungso sing yakun bekerja keras membangun karakternya membangun akhlaknya membangun kekuatan energi batin dan mentalnya bisa mengalahkan betonnya. Iso gak berlaku betoniku itu kalau kamu lebih kuat beton. makan ya tak gak? ngunuh cara ini ketiban cece sial tau ngunuh tau sial temen mau kamu meresmikan sebagai kesialan kok ya tau waduh sial nabrak koceng sial ta tau lah kok resmikan diri, kok rayakan dewa sial lagi lah perayaan ini jenis. Jadi nak ketiban jejak, yes! Rejeki! Nguno! Allah Akbar, maturun! Nguno! Malah eka katakan Mbak Numbat tuh gak situ. Kususnya seakan kus kadung ngaran ni rejeki ya. Yus kapopok ya ni rejeki ya. Ngono. Manusia punya hak tawar. Karena dia khalifah kalau kita mendelegasikan sesuatu kepada seseorang, dia punya hak menawar ke kita, kita juga punya hak perintah ke dia. Manusia punya hak untuk berdemokrasi sedikit kepada Allah. Ngenyang, awak mau entuk nyang Gitu loh. Jadi ojok oh, terikat oleh pahing kumang. Akhirnya kau mesti paing, pahing, pahing. Pahing, mesti kon? Eh? Lo nah, iya, mesti kau ngelinduran, singkot, -kal, oh, singklok, kalau -kal -kal -kal, no paing, no. Nek perlu anakmu ceno paing, paing neng. Kekuatan Khalifah, kekuatan manusia karena dia Khalifah dan imamnya adalah Allah. Dia bisa mengalahkan waktu. Ya, Muazzamil ya, bisa mengalahkan waktu, bisa mengalahkan ruang. Seorang waliullah bisa berada di banyak tempat sekaligus pada saat yang sama, kata Lapo ajub kalau melihat secara materi tapi kamu wajar kalau secara rohani. Mopo angle ngono ae. Kan gitu. Wong kene ketangkep gak situ ketangkepi mergo singkatin kate nangkep iku nyangka kene duduk ini kok. Misalnya awakmu diburu-buru polisi wis depan, depan karo polisi gak sido nangkep kon mergo kon ketok bedes, gak bisa nangkep. Masa polisi nangkep pedes Aku takkan kan di pedes karena malaikat tu seneng tam. Lama turun sih. lah iya lah iso aya. Lama romaita itu romaita. Walakin Allah haromah. Jadi iso gak ketangke polisi merkoh dirupak nang bedes. Cocur orang orang kan jadi akibatnya gak ditangkep kok kan gitu. Gak tau nyanggok kan nyonak gunung guniku. Uh, Omahmu melane aman insya Allah onok maling teko macam-macam cara macem macam-macam caranya, Macam -macam caranya kita, kita dilindungi oleh malaikat oleh siapapun kita minta kepada jen tidak boleh tapi kalau jen bela kita boleh dong kita tidak minta kita tidak negosiasi tapi kalau dia cinta sama kita dia sayang sama kita dan dia kagum sama kita sehingga dia lindungi kita juga yuk kabur poh gitu lo masuk salah sing salah nih kon negosiasi kon yang nyangan karotul jatuh gitu? ah, sing mak lampir sapi turuti sing kau mereka menolong tetap baik baik baik saja itu awak mesti dijaluk kan itu api gitulah jadi kan urusannya tadi bukan soal pantas gak pantas urusannya adalah Gusti Allah melok tegak gakilo gitu. masalah sing abut nih unu nih kon karap karap diwe ya akhirnya kon tanggung jawab diwe Gusti Allah gak melok melok tapi kan ini kan, kayak kan, kan, wangi, warga mesti lakukan melok-melok. Gue saya ngulungi melindungi Maka kalau bisa kita menciptakan aliran dan getaran hidup di mana kita setia kepada Yakun tadi itu. Sehingga kemudian menjadi resonansi ke sekeliling. Sehingga orang yang tanpa Anda rekayasa, orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, kataya, tono kisahnya soal. Nah, ketika Anda dipilih seperti anda ya, ada masalah. Berarti itu itu berarti itu sambung dengan yakunnya Allah tadi. Gitu loh. Terus yang kedua, sing kedua mengapa ya? Sing kedua. kedua makiyah ini kan begitu terbuka dan makiyah ini menolak menjadi materi. Makanya dia tidak menjadi ormas, dia tidak menjadi organisasi. Dan itu harus dengan keikhlasan yang luar biasa karena kalau saya berpolitik, kalau saya menempuh jalan kekuasaan kan anda bisa saya manfaatkan tapi saya juga punya rasa malas yang besar untuk gitu-gitu itu gak ah wis pokoknya aku renekiw saya rakyat seneng ya wis cukup wis Alhamdulillah gak arut tak bayi apa pengguna aku mikudu perang tak perang ijen nah upam aku udah di apa ya aku dikustiala sing-sing ngentokno aku dikustiala sing ngelantik makanya kita wabal kita yang terakhir kan ruusnya kan Uh, tasya dan seterusnya kan itu ruusnya artinya ndas ndasane wirid kita kan itu sejak si yang kemarin. Nah makia ini kan punya beberapa fungsi dengan skala yang berbeda-beda. iso islaire dan dani, dia memperbarui banyak sekali hal-hal yang menyangkut pemikiran dan prinsip Islam. Kan banyak sekali. Banyak sekali loh, dan tiap hari tak tambahin Termasuk Yakun tadi ini sangat revolusioner. Masuk garun revolusioner. Sangat revolusioner Yakun itu. Yang keluarga Sakinah aja kita kok yang bilang bukan keluarga Sakina mawadah Roma Keluarga yang mudah-mudahan dengan mawadah dan romanya Allah bisa menjadi Sakinah kan menurut urutan nih seharusnya kan keluarga Rahmah mawadah mudah-mudahan sakinah kalau Rahmah mawadahnya bukan mudah-mudahan mesti kayak iya sehingga saya rabi ku mergo dikai iya. sakinah mawadah tak nih kok begitu kon akad nikah terus malah muka-muka mawadah Duh oh, yo apa sih kau nikus tak kayak iya cik muka-muka, nah aku gusti alai langsung tak sentik gitu loh, itu kan juga revolusi, kan banyak sekali teman saya si okay, lihat, jadi maka pemimpin tadi intinya nomor satu adalah bukan pada siapa presidennya tadi Pak Muzamel mengatakan enggak ada punukannya, ada Pak Muzamel lengkap punukawannya, negarawannya ada, panembahannya ada, kerisnya ada, pusakanya ada kita masih lengkap semuanya, kita masih punya, cuman Rakyatnya dan yang sekarang mengurusin negara itu nggak bisa ngeliat kecuali benda, bener nggak? Nggak <tuh> bisa lihat negarawan itu opo garo. Kaisan Allah, wong enggak. Wong dia tidak cukup pikselnya tidak cukup anu resolusinya, tidak cukup softwarenya. Pemerara itu Windows Windows tiga <tuh> <tuh> Ya obat pak lu lo wawas, nemen ya, mas marungin kat window sebanyak lima puluh saya kira apa? window, tapi rasanya ya, cik, lumayan. awal biar window 30 terus 31 satu gitu. ya oppo lah naik naik konsumen akses akses data sing coyok sing kelengkapan softwarenya sedemikian rupa, kamu cek window tiga satu terus ya opa. browsing nggak kia enam Ya apa bro singi sing layari maca ini yo, gitu. terus nak nyulis nak nyulis B ku, dada, nak tulis nak tulis D, dada dada, melihat, saweng so, you no, know. lha ya apa, nak kayak menucarani. Jadi ada semua lengkap masih lengkap kita semua, mumpung padang rembulan mumpung jembar kalangannya masih lengkap, cuman kita terjidik hanya untuk melihat materi kita ini penyembah berhala penyembah beralatnya bukan kok terus kondolek terus co, terus kok konek ini enggak nyembah beral itu artinya kamu tidak dua ya satu kamu tidak menomor kan Allah